Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel motor custom Teman-teman Balik lagi kali ini Saya bakal kupas motor Yamaha Scorpio 2011 Ownernya orang Padang Motor ini sudah 3 bulan Persis kita garap di bengkel kita Kali ini sudah selesai kita mau coba test reading dulu teman-teman ya Jadi di video pertama kali ini Saya bakal test reading motor ini Gimana kenyamanannya, posisi ridingnya stabilnya Baik di jalan halus, jalan aspal Ataupun di jalan jelek, di jalan kebatuan teman-teman Nanti bakal kita test reading nah, Nanti teman-teman Kalau mau lihat reviewnya di video berikutnya Nanti bakal saya kupas tuntas Review dari motor ini, spare part, budgetnya proses pengerjaan berapa lama caranya gimana sih kalau mau custom itu uh, nanti bakal kita kupas di video yang kedua teman-teman di video pertama kali ini kita bakal kupas tuntas tes reading teman -teman. ya teman-teman uh, ya nanti teman-teman kalau ada masukan bisa langsung kasih komentar di di kolom komentar yang teman-teman semua ya untuk info mengenai bengkel kita uh, nomor WA ada di deskripsi teman-teman ya dan juga follow Instagram kita bengkel88 teman-teman nah, bisa lihat hasil koleksi dari karya-karya kami lokasi kami di Bandar Lampung Lampung jadi teman-teman kalau di luar Jawa juga bisa kalau untuk yang full custom gini oh ya pokoknya nantilah teman-teman mengenai teknisnya di video yang kedua di video yang pertama kali ini langsung aja kita lihat test reading dari motor ini teman-teman ya gimana kenyamanannya oke lanjut kita ke Nah ini dia teman-teman semua posisi motor ini ketika riding ya teman-teman bisa lihat sendiri benar-benar nyaman Bukan hanya enak dilihat tapi kenyamanan saat riding motor ini memang sangat nyaman teman-teman Untuk dipakai sehari-hari motor ini sangat-sangat nyaman Untuk trek dekat, trek jauh, trek perkotaan, track jalan-jalan ya, jelek motor ini sangat nyaman teman-teman apalagi untuk ukuran tinggi orang sekitar 165-170an motor ini masih sangat nyaman teman-teman ya kaki saya buat agak mengakang jadi supaya lebih kelihatan macu, tangan agak melebar biar kelihatan gagah dari depan samping ataupun belakang jadi tampilannya juga benar-benar enak ya selain kualitas readingnya juga nyaman, tampilan juga itu yang nomor satu teman-teman jadi dilihat orang itu di jalan motor ini benar-benar enak teman-teman itu dia uh, posisi ridingnya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini uh, mudah-mudahan bermanfaat video test riding dari motor ini uh, pokoknya posisinya nyaman banget enak agak-agak ngangkang -agak gimana kelihatan kesan mukinya dapat knalpot saya buat suaranya supaya lebih klasik nggak saya buat terlalu bulat jadi kesan klasiknya dapat banget kalau teman-teman ada yang mau kritik apa sarannya atau ada yang ditanya boleh langsung ke kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.